Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitasku di Pagi hari gitu ya teman-teman Ini aku mau ke pasar Tradisional kelimbangan Garut gitu Ini di tempatku Masih macet gitu ya Karena ini videonya pas satu minggu udah lebaran gitu dan aku mau belanja kebutuhan untuk warung ibu mertua aku nih teman-teman dan aku juga mau belanja cuma sedikit aja ya teman-teman belanja sesuai kebutuhan dan tadi tuh jalanan tuh masih macet ya karena kebetulan aku bertepat di tinggal di daerah yang jalan nasional gitu ya teman-teman arah tasik bandung gitu ke jawa jakarta oh ya teman-teman aku belum sepas apa nih teman-teman semua apa kabarnya teman-teman semua semoga sehat-sehat ya dilancarkan segala uh, urusannya dilancarkan rezekinya juga amin amin ya robbal alamin dan ini aku lagi belanja di pasar ya teman-teman belanja sembako keperluan warung emak dan juga aku karena setiap kesini aku pasti selalu belanja buat warung emak juga karena ibu mertua aku tuh udah sepuh gitu ya jadi yang belanjanya anak-anaknya aja dan tadi juga ada tukang strawberry ya hmm, Sebenarnya aku nggak nawar gitu ya pas aku duduk gitu sambil nunggu belanjaan beliau nawari neng mau nggak beli nih 10 ribu katanya 10.000 dapat empat Padahal beliau tadinya tuh 10000 um, 103 katanya um, Tapi pas aku beli dia nawarin Empat um, aja gitu Ya udah aku beli aja Dan Alhamdulillah ya menurut aku itu Murah Biasanya sih 5.000 ya teman-teman Satu biji Dan ini Alhamdulillah Tadi juga anakku ketiduran ya teman-teman um, pas aku gendong gitu dan ini belanjaan ibu aku nih banyak sekali ya teman-teman sampai tiga uh, dus gitu dan ini alhamdulillah udah sampai di rumah ya teman-teman sebelum lanjut ke ya video mohon dukungannya dong dengan cara like video aku komen dan subscribe nya ya teman-teman share juga ke tab komunitas atau ke media sosial teman-teman biar channel aku cepat berkembang dan uh, dapatkan 4000 jam tayang gitu ya teman-teman karena aku masih mengejar 4000 jam tayang dan ini aku lanjut bongkar belanjaan aku yang seadanya gitu ya teman-teman Sesuai kebutuhan, sesuai budget aku Karena paksu belum berangkat ke Jakarta nih eh, sebenarnya beberapa hari, hari lagi beliau mau berangkat gitu Jadi aku sekalian beli minuman gitu ya Teh pucuk sama air putih Karena di jalanan tuh suka mahal ya teman-teman beli minuman gitu dan kalau di pasar harganya 3 2700 gitu ya pas aku beli dan kalau di, di jalanan tuh bisa nyampe 10000 ya temen-temen atau uh, 5000 an gitu dan ini yang aku beli ada kopi fresco kopi luak hitam, milo masako, ada yakul nih tadi aku beli aja karena anakku suka dan aku juga beli minyak sayur 2 um, eh 1 liter gitu Dan aku, aku beli 2 teh pucuk keempat ya sekalian buat aku juga Dan ini beli um, bawang merah nih murah banget tadi tadi um, cuma 5 ribu gitu ya Dan sabun daya Oke teman-teman sampai di sini dulu ya untuk videoku Um, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang udah mau menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.